Aduh, ada kostum aku, loh. mau ke nah, Aduh, aku mau <tis> Mandi rumahku. mandi aku mau kakak abis Aduh, diajak? Bukan ke diajak. aku akan jadi rumahku. Welcome to channel, this is speaking here, and you watch me again Nah jadi hari ini cuy gua mau mabar dengan ponakan gua Siapa namanya? faruk arazi Tuh bukan lagi, faruk arazi ini udah main Roblox berapa lama Rooq? 17 17 Udah 17 tahun yang main Roblox ya Boleh lah kamu ini hebat banget kamu ya Sini sini Ayo. Tuh, jadi aduk mini, guys. Kita bisa mengasuh. Nah, di sini tuh kasusnya si Faruk, dia menjadi anak. anak. Oke, kita akan ke salon dulu ya, Ruk. Jadi, ini kamu juga bisa membawa pet kamu. Jadi, nanti petnya bawa ke salon deh. Jadi, dia bisa bersalon. Kita manjakan pet kita. Aku udah ke salon, Pak sih Waduh, nah itu tuh tuh way, kita, kita bisa ke salon Abang mana uh, itu kamu juga itu ada misi salon kamu itu tunggu sampai salonnya penuh tuh tuh kan belum tuh kamu jalan-jalan aja Neneng itu dia jalan-jalan. Nah sebetulnya Ruk di sini di salon ini kita bisa cari duit Ruk kita bisa dapetin uang. Cici cici cici cici ini buat buat ini kan Cici ini buat buat masuk. Eh Tapi kamu juga bisa bisa nyalon kok. Eh bentar bentar. ada kostum aku loh. Di mana? si bocil bocil bocil sini kau bocil berapa eh, kita pergi bocil <laughs> udah udah kita keluar ah, kamu kamu kamu lari ya elah nggak bisa keluar deh Nah ayo oke okay, oke okay. oke okay, yes, oke yes. oke guys jadi ini lagi berhubung lagi event Halloween jadi di Roblox ini kita bakal ada kayak game-game seru gitu jadi kalau aku diaduk hm? apa kamu jah oh, ada masuk dalamlah lah kamu aku masuk kan kalau gendong aku aja gendong kamu mana kamu jauh banget nggak hmm. bisa ah tidak tentu <susuk> saja kaya kamu badung nggak kelihatan <susuk> ayo <aja> dekat lagi <susuk> oh ini kalau oh, cici bisa yang ini apa nih dia pelan pelan aja Woy. anjir anjir <susuk> <susuk> Gini, gimana sih? Anggak! Tadi ada yang bolong yang <tuk> jauh <tuk> Cici jatuh <tuk> <tuk> Ayo kita ke rumah aja yuk Ke rumah ayo. mana nanti Cici. Cici? Kamu berapa? Wah, 3.000 Cici 3.900 Kamu 3.600 Cici, ayo tampuan yuk Ayo, ayo, sini Cici, gendong gendong Kamu sini lah, jangan jauh-jauh <tuk> Gak bisa, hmm. gak bisa gendong di sini. Kuar dulu Kuar, kuar <tuk> Dan tinggal lah Ku bocah kamu loncatlah masuk lubang itu. Tuh udah. Tuh udah. <laughs> cici, aku foto kamu ya jangan bergerak kamu oh, ya. Oh iya iya iya Ci. Itu banyak emotikon. Namu tuh aku. Ba Cici kita main di taman aja, Bet. Entar kita pulang dulu. Kamu itu butuh istirahat, anak kecil. Nah, aduh maaf rok. <laughs> <laughs> kita liat bersepeda di dalam air kok. kamu seram jadi dia ada misi-misi 600 dolar kalau aku 154 Cici Cici aturin aku ke rumah kamu ke rumah jadi kita mandi dulu mandi gosak mandi gosak kamu udah Cici mandiin iji iji Au. Kamu menjadi anak yang ini ya. E de de i i o. E de de i i o. Kuat aku akan jadi besar. <tik> <tik> ah! Kamu sudah ]Eh? menjadi besar. Nih. Eh, <tik> kamu eh. jadi kecil lagi. Pa paita. Sini mandi dulu. Sisi kita sama-sama hitam hitam, hitam, hitam banget. Entar muka aku kok hitam? hitam kayak mana? Ini naik kok, kok kondisi aku hitam sih. Kenapa tuh? Apa nih <laughs> by the way aku? Aku <laughs> by the way apa? By the way apa? Ah sambil <laughs> lagi <laughs> bercerai. Cici ini belum mandi lo ya. <laughs> Ayo kita keluar. Cici cica. Kamu udah ganti baju belum? Um, udah aku tadi ada maskernya afudam lo. Hei lihat ada maskernya afudam afudam <laughs> tuh apa? udah tuh buatnya Mipan Zuzuzu Hmm.. Nih buat Mipan dan Zuzuzu ini fansnya nih Mipan Zuzuzu nih Mipan Zuzuzu Zuzuzu Dia <tik> ya, fans <tik> banget sama Mipan Zuzuzu Aku suka sama Zuzuzu Kamu udah belum ganti baju? Ayo.. <tik> kalau udah Cici mau pergi ke.. Bentar, bentar aku.. Aku gak sih ganti kostum kostum apa? Udah aku udah.. aku udah.. Cici! Cici! Eh, aku Cici! Udah... Udah... Eh, cici mah baru di depan rumah bang Cici yang bulak kamu Cici Cici kamu jembur ngelak cici, cici aku mau gendong Cici aku mau Cici Cici aku mau gendong Cici, cici cuci makan dulu tuh, oh my god Aku juga bersumpah Cuci lihat rambut aku Mana? Kok aku Oh iya ganteng banget rambut kamu Iya Kamu kayaknya sepertinya sakit deh kamu tidur dulu Enggak Hehehe Kasih kakak Bit gak diajak Bukan nggak diajak Tapi kan dia di rumah Kenapa ya sini sini sini Oke, okay, oke, okay, cucikin dong. Makasih. Sama-sama. Nih guys, bayi saya nih guys ya. Dia manja banget guys. Dan itu. Kan. Dan ini nangis. Kamu... Bisa di sini nangis? Nangis apa? Bisa gak diadok ini nangis? Gak bisa lah. Mau apa? Coba kita beli... Kita kan. ke rumah sakit dulu. Kamu sakit itu. Bukan, itu pesta aku dulu. Bentar. Apa? enggak bukan, bukan. kamu sakit ini Cici lagi misi sakit sebentar jangan kabur ya jangan kabur please Cici mau obatin kamu biar kita bisa dapat duit tadinya hmm. aku mau kabur jangan kabur eh. aku mau sini tuh. doang kamu jangan jauh jauh nah, kan lumayan tuh dapat duit kita aku baru satu delapan Iya kan lumayan kan. Ayo guys, yes yuk. Yes, yes, yes, yes. Kira-kira ini gamenya nya apa lagi ya? ya ah, gamenya pasti susah aku gak bisa. Kita mau ganti game gak? Ya buat berdua. Roblox -nya. abisin ya. mau game apa ya? Game itu yang <gambilkan> yang Minecraft itu. Enggak susah. <gambilkan> ya kamu udah ganti kamu udah udah keluar cici belum cici ayam susu lima rulung ozi